Waspadai usd akan bergerak rebound. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan usd terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound untuk menguji area resistan. Perhatikan jika pergerakan usd bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 110,37 sampai 110,23, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga usd kembali bergerak bullish ke atas menuju level 110.95. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 110.23, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 110.01. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212